udah langsung. Halo Bapak Ibu sekalian, para lumayan, <laughs> para remaja, anak-anak semuanya. Terus yang nonton video ini minta tolong di subscribe, sambung. subscribe. Di-like, di-share. Lanjut, Mang. Ya. Lanjut Oke, ini. Kita mulai memberikan sekolah Anak sekolah, Bapak Ibu, Bapak nah, Ibu sekalian. Sekolah. Kita lagi menghibur dengan tema anak sekolah. Ayana rumah man? Sekolah. Amang? Ayana anak ABT. Sekolah. Sekolah. Oh tahun, belum. Tahun harib. Oh tahun harib. Ntar rencana sekolah di mana? Rencana teh RK Pak Ude PAUD? PAUD, Eta kalau nggak salah pendidikan anak usia dini, gitunya. Ya, Betul. Pendidikan usia dini. Iya, diadaan anak Iya, sama memang Pakut perlu ke Pak Udi nomor hiji, saya berapa Nomor hiji, umurna uh, ayu 5 tahun 5 tahun? Hmm, berarti jalan 6 tahun Oh, rek, 6 tahun gitu? Hmm, kamari kamar, ya, 5 tahun Eta Eeeh nol letik nuletik, nuletik, nomor 2? Nomor 2, 2 nah, 10 ha? bulan sepuluh bulan? Mm -mm. Eta, oh berarti yang nomor satu mau masuk paudnya, iya mm -mm. entah kumaha ceritanya di, di Cikarang kumaha di Cikarang? ayah-ayah paudna, ayah deket di tangan deket rumah? deket imah? gitu? deket imah Ois, mantap! terus? tapi rencana mah kurang deh sebagai papa nama mau oh. di deket imah gitu oh gitu alasana, anak? kumaha alas anak? itu, kayak yang budak gue lah. Gitu? Hmm, tapi dipikir-pikir, kebapakan aja pulang udah bapak bapaknya balik. Oh gitu. <laughs> jadi, jadi takut nanti si si anak itu pulang ke rumah gitu. <laughs> ya nggak apa-apa, atau namanya paut, ya kan penyesuaian, gitu mang. Nah, tapi kan di kuliah uh. ajar mandiri. Ya jadi terus bertanggung jawab. Oh begitu. Jadi ulam pes deket mah, yang bali kan Iya, iya boleh. Namanya paut usia 5 tahun ya kita pendidikan anak disesuaikan dengan usia anak begitu. Nah, gitu. Heeh, ha -ha, hari pertama, iya hari pertama kalebet sekolah gitunya. Mm -hmm. Ya dilihat kalau memang dia belum bisa menyesuaikan diri, minta pulang ya udah, minta pulang dulu nggak apa-apa. Tumang nggak bisa langsung begitu. Kan, iya, ini istilahnya kita diskusi begitu hmm, Suganan gitu hari jauh mah uh -huh. hari jauh mah kan ngeri uh -huh. anu terus? terus? terus? terus? terus? iya <tuk> <tuk> lanjut, terus? jadi begini uh -uh. <tuk> anak saya kan dua dua? Tadi kan udah diceritain, nomor satu mau masuk paud. Nomor satu mau masuk paut? Masuk satu paud. Kemudian dua? Masih e. kecil Masih kecil Masa masuk paud. Bentar, yang nomor satu dulu Oh. Yang nomor satu masuk paut Eta, eta kalau lingkungan Cikarang, aku maha, Mang Di Cikarang, Cikarang Lingkungannya? Asik, Meren ya. Asik, lingkungannya Asik Ya, istilahnya, Mah Kadang asyik, kadang hentu, lagi ribut, ber, hirup berumah tangga Eh, Maksud orang, oh iya maksud orang teh Untuk perkembangan anak, ya kan? Bisa, ya kan? Anak main, bisa gitu Ya kan? Kan ada di rumah bisa main Di perkarangan juga bisa main, begitu, maksudnya hmm. gitu. <susur> oh, <susur> <susur> gitu. Maksudnya terkait dengan hiburan anak, begitu Namanya kan juga, uh, lanjut Hiburan anak di lembunan, ya alhamdulillah lingkungan anak, -anak aman aman Aman, jauh di penjahatan <laughs> Ya artinya, artinya tetap Tetap, sebagai orang tua nah, Mengawasi, pada, begitu hmm. Anaknya lagi main, di mana diawasi Jangan uh, sampai kelepas, nyeberang jalan, aduh, Eta, hati-hati begitu. Uh, mm -mm. Lanjut, lanjut, jadi... lanjut, Ulah ah, lanjut, <laughs> uh, uh, nggak, mau jadi bau ya, yeah. uh, <laughs> Eta tak tahu bau, nggak bercanda-bercanda, lanjut, Mang ngobrol naon deh lah, teman naon kaya lah kaya Eta ngomong-ngomong si sahanya Mbak Eka, Mbak Eka ku pahak kabarnya, na Mbak Eka, Mbak Eka, sok cerita Mbak Eka Mbak Eka kelapa gading Eta ku pahak kabarnya kelapa gading ada kabar kabin Abi membaik, baik, ya tapi itu apa ht nama? nah apa hubungannya ht ht udah ada apa nggak gitu iya iyan lanjut cilema mana ada apa eta baterenya mang sok pencet <laughs> oke okay. Dipencet pencet oke okay. nya saya Ih, baterenanya ihku aku <laughs> kuat Ya, udah, apa Mohon, bang, di Ntar gua edit. Baterainya CF. Saudara-saudara, mohon maafnya, ini baterainya CF. Nanti dilanjut lagi. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Kita ayo, gambar nama. Ayo, ayo, gambar nama. Muter, jalan. Eh, itu jalan. Oke, Bapak Ibu, mengingat baterainya mendekati habis, ya. Nanti di dulu HP-nya sehingga bisa syuting lagi Jangan lupa subscribe Subscribe Subscribe saya tunggu Kami tunggu Sehingga kita bisa produksi Udah Komedi terus Udah Habis